hanya perlu dengan racun. Organ tubuhnya ada racunnya yang dititipkan oleh Allah pada dirinya. Perambukan ini kan? yang tidak taat sama kiai itu. kalau enggak percaya pengajian dengan saya. membuktikan dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam ila Bismillahirrahmanirrahim Man adhan al-ulama Fakut ahana rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Waman adhan al-rasulullah Fakut ahana Allah Waman adhan Allah Ya walana Badan siapa yang meremehkan Tidak mengerjakan pada para ulama ada para biay, sama saja mereka itu meremehkan menghina kanceng Nabi Muhammad sallallahu <tik> karena para ulama-ulama itu para para kiai-kiai itu menempati tempatnya Rasulullah, barang siapa yang menghina Rasul? Pakot sama saja mereka itu menghina Allah. barang siapa yang menghina Allah? Di neraka tempatnya. Kelak di akhirat mereka akan diletakkan oleh Allah di neraka. Jangankan kelak di akhirat. Di dunia itu orang-orang yang benci dengan para ulama. Di dunia itu, orang-orang yang benci dengan para kiai sengsara, jangan orang nama kiai, Yubiyahi. Kiai seorang kiai, seorang ustad benci sama kiai yang lain, hancur hidupnya berapa hektar. Di desa ini ada kiai benci sama kiai aja Walaupun anaknya dibodoh pesantren, walaupun anaknya dibawa jauh sul'il hidupnya selesai jadi diambil wafat dijatuhkan oleh Allah penyakit yang sulit penyembuhannya banyak itu umaro-umaro pejabat-pejabat yang benci dengan ulama yang benci dengan para kiai. pada akhirnya Allah menjadikan mereka dengan skandal mereka melakukan koruptor akan gak sedikit mereka dipersekankan oleh Allah dalam perselingkuhan jadah perzinahan kemudian jeruji besi tempat yang layak untuk mereka bahaya kan para ulama-ulama itu para kiai-kiai itu bicaranya perlu dengan racun organ tubuhnya ada racunnya yang dititipkan oleh Allah pada dirinya. Orang ini yang tidak taat sama kiai, sengsara. Kalau nggak percaya, pegang saja. Ya. Sedianya membuktikan dari zaman Nabiullah, ada kaligisalam bila yang berdamat. Orang-orang yang benci dengan para kiai, orang-orang yang benci dengan para ulama, sengsara. Walaupun anda membawa anak anda ke tempat kiai-kiai untuk diduak ini semoga soli-solihah, tapi kalau anda benci dengan kiai gak mungkin anak anda usul dengan ilmu, gak mungkin hmm. banyak orang aman. orang yang gak nalik, orang yang tidak seorang kiai, orangnya adalah orang biasa tapi mahabahnya dengan ulama yang luar biasa, anak-anaknya diusulkan oleh Allah, menjadi ulama-ulama besar yang diangkat oleh Allah menjadi pakar-pakar ilmu berokahnya memuliakan menghormat kepada para diari mereka akan dijatuhkan oleh Allah keseberawatan hidup apabila mereka punya penyakit sulit penyembuhannya rawan suhul khotimah dan kelak di alam kuburnya penuh dengan ada kelak di akhirat, orang-orang semacam ini akan dimasukkan nerakanya Allah ta'ala kenapa bisa seperti itu para ulama-ulama itu adalah min warotatil wa inal ambiyah rambu rithudina Nabi itu mewariskan para para ilmu agama, para kiai, para ulama yang menjadi sebuah amanat untuk semua umat. Pada siapa yang menghina pada ulama, menghina pada kiai. Alhamdulillah bilalamin Allahumma sisi mubarak ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad Rabbana atina fi tunti asana wa fi al